Welcome so to my channel Oke okay guys, jadi hari ini kemarin aku dapat komen dari seseorang teman bertanya, mm, kak mm, gimana cara bikin madu? Bikin tutorialnya dong kak. Oke, okay, jadi hari ini kita bakal um, kita bakal mempelajari gimana caranya untuk membuat nectar. Oke, okay? jadi sebelumnya ini guys. Maka, menjelaskan sedikit um, ini, Pak Oke, okay. jadi yang kita perlukan untuk membuat nektar itu hive, sehingga kita bisa membuat, one nektar! Golden nektar! Um, lavender nektar!" Dan satu lagi adalah jasmine nektar. Oke, okay, guys, jadi gimana cara untuk membuat hive? Oke, okay. jadi sekarang kita langsung kembali ke cara membuat hive. Oke. Okay. Jadi cara membuat hive yang kalian perlukan adalah ini guys. Um, kalian memerlukan kayu mahogany dan mukus. Mungkin pada belum tahu yang gimana cara mendapatkan bungkus kalau mahogany dan kayu kalian bisa melihat um, menonton video yang awal-awal dari yang baba bikin. Oke okay, jadi sekarang saya langsung aja ke lantai 40. Jangan lupa harus membawa bom ya guys ya karena mukus itu harus dibunuh dengan bom. Oke okay, kalau kalau cara bikin bom bisa lihat di video yang kemarin cara membunuh monster. Oke okay, jadi sudah meleleh kita tinggal taruhkan bom, oke okay, dan kita kabur. Dah. Oke, okay, jadi sekarang ini kita udah bisa menghasilkan yang namanya mukus. Nah ini guys mukus, oke. Okay. Oke okay, sesudah itu, <coughs> sorry. Sesudah itu kita bisa crafting guys, ya. Kita bisa crafting. Jadi ini hasilnya golden nectar karena yang saya tanam adalah mm, golden rod. Ini ya golden nectar. Dan ini adalah jasmine, jasmine nectar, dan uh, hasil yang saya tanam dari jasmine seed. Dan ini adalah lavender nectar. Oke, okay, jadi bakal kita um, lihat gimana cara mendapatkan nectar nectar-nya, guys. Ya, karena mungkin bagi pemula ini masih bingung, jadi kalian bisa klik map, terus langsung aja ke browser ini ada kelapa kakinya, dia auto jalan ke Grocery fosik Oke, okay, jadi sekarang kita menuju ke Grocery Vosing. Oke, okay, kita udah sampai. Dan di sini adalah tempat untuk membeli bibit-bibit yang mau kalian tanam. Oke, okay, teman-teman tanam, oke. Okay? Jadi uh, di sini saya bakal membeli tiga macam bibit yaitu yang kita bikin untuk memerlukan uh, untuk bikin nektar, oke? Okay? Jadi saya bakal membeli goldenrod, jasmine dan lavender tiga macam ya guys ya. Aku bakal membeli tiga macam nektar ini. bakal membeli satu aja guys karena um, ini semuanya aku udah punya semua jadi cuman mem memberi contoh aja guys ya gimana cara um, mendapatkan nektar oke okay, jadi sekarang kita pulang Kita udah sampai di sana oke okay, jadi sekarang saya bakal beri contoh nah ambil dulu sip oke kita ambil dulu sipnya okay. lavender jadi ini ya guys ya ini kalau golden rose dan jasmine itu bakal tumbuh berulang kecuali lavender, lavender itu sekali hmm, panen langsung habis, kita harus ulang seed. oke okay, jadi langsung aja pakai scale powder untuk menumbuhkan semua bunga-bunga biar kita tinggal hmm, nanti bisa menghasilkan madunya kita tinggal panen aja nektarnya oke okay oke okay guys jadi semoga teman uh, teman yang bertanya mengerti gimana caranya jadi kalian waktu tanamin uh, nektarnya nektar lah tanamin bunganya itu harus dilangkau ya dilangkau misalnya mau tanam Golden goldenrod mau seperti saya gini harus harus atau enam langkah bisa yang um, bisa dua di depan atau dua di belakang atau satu di samping tapi harus langkau dari bunga-bunga lain karena bisa memastikan yang namanya walnectar oke okay. uh, sebelumnya aku ingin bersihin uh, dulu yang bagian sini kurang kurang kurang bagus oke okay. kita mau kau bersihin dulu supaya ini ya, kelihatannya lebih rapi okay. jadi bakal aku, uh, cepetin aja oke okay guys jadi sekarang ini lagi yang namanya seekworm gimana untuk menghasilkan seek jadi kalian bisa crafting seekworm oke okay, jadi ini ya jadi yang kalian perlukan adalah mahogany, seekworm, dan iron wire banyak yang tanya gimana cara mendapatkan material materialnya. jadi kalian bisa melakukan seek order jadi bisa mendapatkan materialnya jika di dalam seek order masih tidak ada material yang kalian mau, kalian bisa dengan cara lain yaitu klik di bagian sini guys. Dan kalian pilih yang namanya material. Di sini daily daily gift ya. Nah, yang ini yang kotak. Ada kado biru. Oke, okay. kalian nonton iklannya. Sudah itu kalian buka. Itu di dua jam. Ada yang dua jam. Ada seperti ini, ini ya kalian buka nanti bakal mendapatkan material packnya, ataupun seperti yang ini juga bisa menghasilkan material pack. Kalian bisa memilih yang mana. Tapi ya kalau yang dua jam itu langsung, ataupun kalian bisa aja menonton iklan. Iklan itu juga bakal mendapatkan material pack. Oke, okay. jadi ini caranya bikin rack udah itu kita tinggal taruh sipworm sebanyak 5 di dalam sipworm beratnya oke okay. oke okay, jadi ini bakal menghasilkan yang namanya selk aku bakal kasih Lihat ini seperti ini ya ini ya, sel yang bakal produksi digunakan untuk memproduksi kain, oke? Okay. Sekarang next kita bakal mempelajari gimana cara membuat fishing trap. Jadi ini video tutorialnya khusus untuk pemula-pemula yang bermain harvest pump. Jadi fishing trap ini bisa untuk menangkap ikan, ikan karang, oyster, udang dan banyak jenis ikan lainnya, oke? Okay. Jadi sekarang kita bakal mulainya. Jadi fishing uh, kita memerlukan uh, batu, pine ingot dan tisu sekarang saya bakal uh, menunjuk cara mendapatkan air ingot jadu jadi <tuh> jadul pulak jadi kalian harus ke Ensign main oh. aku nggak harus pakai portal karena ini masih banyak yang baru main jadi kalau pakai portal mungkin bakal bingung dimana tempatnya oke okay, jadi kita pakai riding deer kita rising dia sampai ke sana jadi jalannya seperti ini guys kalian lihat aja jalannya oke okay. by the way lubang-lubang ini jangan lupa dicampur bakal mendapatkan yang namanya coal uh, material pack kadang bisa mendapatkannya coin um, diamond ada juga yang nggak nggak <guling> digunakan seperti Hmm, botol hijau ataupun um, tin banyak deh ada juga danjang oke okay? jadi di sini ini kita udah menuju emsemain jadi untuk menuju emsemain kita mencari yang namanya copper ore oke okay, bakal aku cari copper ore yang warnanya kuning untuk menghasilkan gold in eh, gold lah, copper ingot haduh ralat banget aku hari ini Oke, okay. oke okay, jadi ini guys, ini udah ketemu yang namanya copper ore ini. Oke, okay, kita balik. Oke, okay, sudah itu kita balik, kita balik ke manor dan kita mau um, membuat cara membuat copper ingot sehingga bisa meng uh, crafting fishing nya Aduh, lalat banget hari ini ngomongnya tanpa. Oke, okay, jadi di sini hmm, kalian perlu ke carpenter shop, uh, carpenter untuk membuat yang namanya melting workshop. Ya guys ya, waduh ini, kenapa ya? Kenapa ya? Apa karena udah lama nggak pas cam jadi agak gugup gitu. Oke. Okay jadi ini yang kalian perlukan yaitu copper or dan coal sebelumnya harus bikin coal dulu guys karena uh, copper ingot memerlukan copper or dan coal jadi bikin coal dulu baru coal siap baru kalian membuat uh, bikin copper ingot dengan menggunakan copper or dan coal jadi, ini tempat penyimpanan copper or. <laughs> oke okay? nah jadi yang sudah siap yang sudah siap di melting itu udah jadikan copper ingot jadi kita udah bisa uh, tinggal tips ya, kita tinggal mencari tips jadi ini bakal aku jelasin gimana untuk mendapatkan tips by the way video ini video tutorialnya sebenarnya kemarin kemarin udah ada cuman aku masih karena yang ditanyakan itu adalah golden apa, ne cara bikin nectar. jadi sekalian aja aku bikin sekali lagi uh, crafting Crafting cara-cara crafting crafting uh, yang diperlukan gitu guys. Oke okay, jadi kalian bunuh aja nih ya plafipal, plafom, plafop, plafop. Plaf Aku lupa. <laughs> Oke okay. jadi udah itu dia mati bakal menghasilkan yang namanya teeth. Oke yang ini guys teeth. Jadi kita tinggal crafting aja ini ya si kemeratnya, eh, fishing ratnya. Aduh lalat. Waduh mm, apa sih? buat terus Oh, fishing trap, oke. Oh, jadi di sini bakal aku kasih lihat di mana aja fishing trap yang saya taruh. Jadi di Manor di bagian town di sini, dekat sini. Soalnya setiap tempat beda hasil hasil ikannya di sini juga, di sini juga. Ini sampah. Oh ini nanti bisa dijual aja ke stall, guys. Karena ini kayu yang tadi tidak diperlukan. Oke, okay, by the way, bagian oppo. di sini juga ada. Karena di sini bisa mendapatkan tilapia. Ingat ya guys, kalau tilapia di sini bisa mendapatkan tilapia di musim kecuali summer. <laughs> Jadi musim winter, spring, autumn kecuali summer ya, oke okay guys. Dan bagian sini aku bakal menjelaskan gimana untuk mendapatkan oyster yang banyak sekali orang bertanya gimana cara mendapatkan oyster? Oke okay, di sini guys. Oke okay, di sini kita bakal mendapatkan yang namanya oyster. Jadi ini tempat yang tadi kita mendapatkan tis yaitu membunuh plasma loh. Kita itu lewat di sini jalan terus. Nah jangan lupa barang-barangnya yang bisa di pickup ambil aja. Oke okay, dan di sini banyak monster jadi hati-hati guys. Oke okay, ada lubang lagi kita cangkul lubangnya. Oke, okay, dan masuk ke sini, guys. Di sini ya, tempat mendapatkan oyster. Oke, okay guys, ini, guys. Oke, okay, kalian ambil aja oysternya. Biasanya, saya selalu memberi bed yang dihasilkan dari batch workshop untuk di setiap fishing trap. Oke, okay, dan kita, kalau misalnya teman-teman nggak -teman tahu kapan bisa mendapatkan ikan atau kerang, atau... Uh, sejenis apa yang kalian mau? Kalian bisa tekan di sini, yaitu tempatnya manual. Di sini banyak sekali penjelasannya. Oke, okay, jadi uh, kalian bisa tahu, oh ini dimana, oh ini di musim apa aja ada seperti ini. Oyster ya, jadi oyster ini cuma ada di musim spring dan winter, oke okay, guys. Dan tempatnya seperti, di tadi, tempat yang tadi saya kasih tahu yaitu uh, pabrik tua oke okay, abandoned uh, ini factory oke okay, jadi di sini juga beach saya uh, menaruh fishing trap karena di beach bakal mendapatkan ikan yang lebih beda lagi dari town okopake jadi kalian kalau mau lengkap setiap tempat kalian taruh aja fishing trap jadi bakal menghasilkan bermacam-macam ikan bermacam-macam seafood yang digunakan untuk memproduksi makanan seafood ah uh, workshop ya oke okay, seperti ini nah ini kan beda lagi yang kita dapat nah jadi kalau nggak salah um ada yang mirip-mirip ya, yang Travis sama yang apa serem apa itu? dia agak mirip gitu guys, sama sama aku kirain crayfish ternyata bukannya. Oke okay guys, by the way ini untuk apa? Ada yang tanya, komen ke saya dan bertanya ini udah pertanyaannya udah lama sekali cara baru balas Oke okay, jadi kota itu untuk namanya automatic feeder. Yaitu di saat hujan kan. Karena kita tidak bisa keluar dari kandang dan mereka tidak bisa makan, jadi kita kalau mau apa memberi makan satu-satu satu kan agak susah. Jadi kotak ini untuk mempermudahkan kita untuk memberi makan. Jadi caranya yaitu kita membuka um, makanan yang mau kita taruh, yaitu ini, oke. Okay, jadi khusus untuk potre khusus untuk ban dan jangan dicampurkan. Jadi dia Automatic, nah, lihat tuh di depan situ, semuanya sudah disusun dengan terapi. By the way, ini untuk apa lagi, guys? Ini yang namanya inkubator, yaitu uh, kita bisa menggunakan telur untuk menetaskan anak, uh, anak dari telur. Anak dari telur uh, seperti ini, aku bakal mencoba telur angsa, jadi bisa menetaskan anak angsa oke jadi karena ini saya bakal mencoba kalau nggak salah ya guys karena aku masih uh, boleh bilang nggak semuanya aku pernah coba tapi yang saya tahu kayaknya ayam nggak bisa dinetas telurnya jadi ayam kalian harus membeli di, di ini ya Gary Crunch oke jadi kita menetas telurnya dengan waktu yang cukup lama guys yaitu 4 hari 23 jam wah nah sekarang udah lihat hasil hasilnya jadi kita udah bisa mendapatkan anak angsa baru dan kita bakal menaruh dia di salah satu tempat poultry oke dan beri namanya Nah aku malas pikirin langsung aja konfirm oke guys jadi ini saja tutorial untuk hari ini oke jadi teman-teman semoga untuk pemula yang baru bermain hamster Cara gimana bikin fishing thread? Gimana bikin sekelompok Gimana bikin nektar dan oh, automatic feeder itu untuk apa? Dan gimana cara menetaskan telur? By the way, jangan lupa upgrade dulu ban dan potreinya untuk mem, uh, bikin automatic feeder. Dan ini ya, uh, incubator Oke, okay? terima kasih so much. Thank you so much for watching Terima kasih sudah menontonnya Dan jangan lupa dulu dong like dan subscribe-nya guys Mohon maaf jika aku banyak Ralat di video hari ini oh, Karena agak kaku Gak tahu kenapa Mungkin udah lama tidak First game oh, Saat ini ya Oke, okay? Thank you so much for watching Jika teman-teman ada pertanyaan Request, suggest comment below ya komen di bawah bakal aku menjelasin jika saya tahu pertanyaannya seperti apa bakal aku menjawabnya uh, sesuai dengan yang saya tahu jika suggest yang requestnya saya bisa saya bakal bikin tutorial dan jangan lupa guys share ke teman-teman yang bermain Town juga ya guys ya thank you so much for watching and see you on next video bye